terupdate dan terhangat sekutar leslar tentunya Baiklah untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Pak sahabat ya pertama pertama sini ada momen spesial banget nih tentunya masih belum bisa move on selama momen-momen spesial di acara tasyakuran Kurang Pernikahan DDLST dan Kakak Bila Pak sahabat ya apalagi makin meriah kedatangan Ivan Gunawan persahabatnya bersama Teh Oca juga Masya Allah luar biasa ya Alhamdulillah tentunya semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu hal apapun persahabatnya kita merasa bersyukur tentunya meriah banget acara kemarin persahabatnya selalu bangga selalu bahagia mengidolakan Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar dan kita lihat di akun Instagram Ivan Gunawan persahabat ya ada sebuah unggahan postingan di sini bersama Tiocha lihat belakangnya persahabat ya foto pernikahan dede dan kakak nih masya Allah memakai ada Sunda persahabat ya makin mesra makin cute makin gagah dan cantik persahabat ya dan kita lihat ada Tiocha juga dalam postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan juga oleh Ivan Gunawan begini toh rasanya kondangan sama partner selamat berbahagia Lesti Kejora, Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya doa terbaik juga diberikan dari Ivan Gunawan untuk pasangan suami istri Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat komentar yang diberikan dari Teh ocha mengatakan love love love seneng deh katanya tuh, <tuh> seneng banget persahabat ya Alhamdulillah tentunya kemarin juga Teh Oca Menyumbangkan sebuah lagu yang sangat spesial Untuk pasangan Dede LSD dan kakak Bilar Semakin bangga dan semakin bahagia sekali bersahabat ya Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggang spesial Ini momen haru yang tentunya masih diingat bersahabat ya Ketika kakak Bilar menangis Yang mana setelah semuanya satu persatu keinginan terwujud persahabat ya Oja bisa nyanyi di acara pernikahan Leslar masya Allah, alhamdulillah persahabat ya kita juga ikut menangis ketika kakak Rizky Bilar meneteskan air matanya sehingga didiangani kejora juj sehingga langsung memeluk kakak Bilar ya masya Allah tentunya kita merasa terharu ikut menangis juga persahabat ya momen yang tak akan terlupakan di acara tasyakuran Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga dalam kolom komentar Banyak sekali komentar yang sangat positif Ada komentar dari akun irawan.dd Menyatakan ya Allah adem banget Lihat dedek gercep banget ngenangin suaminya Selalu begitu ya, anak-anak baik selalu saling menguatkan. Tuh, persahabat ya, luar biasa di last tiga chat langsung, tentunya tenangin kakak pilar dan langsung keluar. Persahabat ya, luar biasa, masya Allah, dan berat Allah untuk leslar. Selanjutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari ayah kejora yang baru saja mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya, mengunggah foto bersama keluarga besar nih. Tentunya dengan biasan juga persahabat ya Duh, makin cute, makin harmonis nih keluarga besar Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Amin, Ya Rabbal Alamin Kita lihat juga, ada kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Ayah Kejora Alhamdulillah, pokoknya paling love, love, love, love Masya Allah dikasih love ini sampai empat kali persahabat ya <laughs> Ini momen bahagia yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar, Lesti, dan Bilar Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah postingan yang tentunya luar biasa Di akun Twitter rame banget Terus kita lihat ada sebuah komentar di situ tertuliskan Leslar emang fandom gede Kayaknya bukan cuma emak-emak aja, tapi bahkan anak army pun juga banyak yang nge-fans Leslar Pas kemarin fanbase of the year di Jux, pendukung Lesli aja kejar-kejaran ama Indomie Leslar fanbase terbesar di Indonesia sih, malah dapat rekor muri kemanusiaan juga Makin banyak para sahabat, ya, memang benar-benar luar biasa Mudah-mudahan fans sejati Leslar terus selalu kompak dan selalu solid mendukung untuk Dede Lesti dan kakak Rizky pilar Berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada spesial banget nih Baru muncul ya foto cute Foto yang tentunya kita tunggu-tunggu nih Dari Dede dan kakak Bilar Kita lihat masya Allah tatapan mereka sungguh membuat bahagia Para sahabat ya apalagi takannya Yang saling genggam tuh Masya Allah Membuat kita semakin bahagia aja Di pagi hari ini persahabat ya unggahan tersebut pun diripost oleh Gusental putih Bilar. Kalimat caption dituliskan Selamat pagi dari Mister and Mrs. Bilar. Masya Allah, para sahabat ya. Kita lihat di kolom komentar nih, banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari Lesla Lovers. Salah satunya akun Galuh Rosita mengatakan keren banget nih foto cantik, glamor, elegan. Masya Allah, para sahabat ya tuh.